Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, hadir lagi guys dan mampir lagi di channel kita, channel YouTube Mezan Esbolai dan kali ini kita mari sama-sama menyantap nih yang harus kita santap guys, ini dia guys, hmm. ah ini dia guys, hmm, tuh dicukir-cukirnya sama Brillian Grace katanya mantap kita makan hmm. pakai ini dan pakai sambal lada ya ini mantap guys yang bodoh-bodoh itu tinggalkan aja guys sekarang aksi hmm. sekarang aksi mulai, aksi mulai pembukaan si mulai buka-buka hmm. yang gak tahu-tahu apa itu gak usah nih guys hmm. karena orang-orang bodoh semua wajar seperti itu <tuk> Oh. Hmm. Bagianan dikit. Buat pinggan dah boleh Ya, dulu ni. Oke okay guys, ini terlampau lapar namanya ini, guys. Ya, <laughs> terlampau lapar. Eh, hmm, terima kasih. Okay. Wow. Lagi dicukil-cukil ini, lagi dicukil-cukil. Wow. Wow, wow, rege-rege. Gas. Apa dia nak mengheren? Dicampak betul. Sisik apa kamu tu? Masuk lagi nanti kan? Hmm? Tidak pun. Masuk lagi senak dulu je. Hmm. Tinggal dulu. Lengkap ya. guys. Nontang nanti, Allah namanya guys. Oi. mantap guys, ini bro ini. guys ini itu saya buat dulu bro. Kusuk kepala makan makanlah, tapi paluah guys. Wajar, ini sarapan kita habis maghrib celup maghrib tadi guys bersama teman-teman teman-teman semua Eh, hey, Gustian yo halo ini mana nah di. Halo, halo. Yo, yo. Wih mantap guys Walaupun bumbunya hanya cek-ceket Punya saya nak ke orang lu dulu apa ini makanlah pada luang ini Hmm Ini kisah itu Nah nyenyak lah Aku Ini apa ni guys? Ger sawah. Mama <laughs> masak ana. Hmm, eh buat ni. Cuba antik dia memasak ke. Oh, baik deh, ba santai pokoknya. Dah dah. Ini dia api Mantap Dari luki saya, dari luki saya pas cocok klasik ya. Yang lebihnya begini. Berteriak awak meme tadi main Indak tuh kalau sekarang ini, katangan katangan temen ini. Kacil yang ini. Pasang di sini. dia. Banget you know gila, ikut ke rumah dimas Lagi Kalau sama dengan nak. Oh, ayah boleh tu deh. Sama ada jugak ni. Eh muntan tu. Yo. Kita Ayam ini. Lem je, kalau ada nyam buwa, dah timbuak dalam. diaวิ่ง dia dia dia lebih ku yang berampuk bukan ni bayak betul sebab banyak habis di pasarong deh. Tu line engine-nya ya. Halo. Eh. Eh wood guys. Dan bola ini kalau dilepaskan, guys, habis semuanya dibikinnya. Tabung ban guys pernah pernah buat hmm. ah. timbel ya Benda, ya lah sama ya kemo la bide pas udah serem Hmm, terus masih ada lagi, guys. Ya. Tambuhnya. <tuh> Dari Madima saya boleh makan penggang lawak ni. Lahat, balu, bang. Oi, lama ban lah. Bang Nus. Apa yang ada, bang Nus? Yang mahu. Ngaku oi, mantap. Yang mau penggang lawak panggang lele jumbung panggang anak buayu panggang anak buayu buayu dari mencari ayam ini banyak lagi ya guys ini habisin ya guys ini jangan sampai habis harus habis sama Sunan bola ya lihatin ya semua cepat besar Sunan bola ini yang hmm. kawin bola ya. Masang bos hmm. Cari Kayak <laughs> <Ayam harap. tuk> <tuk> hmm. Wah, maknyus. banyak anak lah <laughs> ya tak dah tak luk lagi dah tak luk lagi dah ya enteng ya banyak Ha ha ha. Kau mai bang. Han. Mai lah, mai dia. Nokoklah ya. Yalah. Nokok ya. Sebab ni sebab ni kan. Ya. Rapet ayam ni ya. Ayam Eh, mapo. Cia ayam. Simaya. ayam mi tad. Ya. Cia, cia ayam haram. Dek. Ah. Kala La la la lu adalah gua. Dia ada la. Kalau dapat kita balas, kalau dia mau gitu. Ha iya dah. Lah. Hello, lalai. Boom. Ini pun dah jangan eh. Campang panjang, canggok nak tu dia. Hmm? Campang panjang. Eh, panjang, lama lama panjang. Panjang. Panjang, panjang. Campang panjang? Campang Laka, campang lama dia? Dia, mak, eh, campang panjang lamak tu. Lamak ayah. Cepang panjang lah ya. Campang panjang lah campang kudit. Campang kudit kan lamak lama Kudit je lamak eh. Campang kudit. Bagaimana orang belah? Ah, lain lagi macam tu. Lama Lamak ni, bang. Kalau yang ni, lamak ni. Hmm. Mereka lama. orang <coughs> ni. Ini memang <Lama. coughs> api kan itulah tani yo oh apalah oi salah daun mu tak panjang yo lamaan muigi me pulangnya mujur ku wet metalik paper aku ku wet paper muigi mulah aku nak kukula salah nama ya di suah woa di labu aruh cuba jugak beli urang enggak mengor yang punya selanjutnya tomba diterima Mana hmm. maka yang orang ini dan kamu hmm. hmm. hmm. hmm. Aduh anda Aduh tanuk le, guys Kesadunya Aduh Ke perserah-perserahkan no, lah Aduh perang kuih di Bukulah mah minyak hmm. Tengok orang yang kau hujan hujan hujan